Baiklah pada sahabat Leslar, dimanapun kalian merada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada sebuah info penting untuk kita semua persahabat yang mengingatkan kembali dari ANTV Official Bahwa pagi ini jam 10, kita akan bersama-sama menyaksikan serial Cinta Abadi Leslar Tetaplah setia bersamaku di ANTV karena ini adalah episode terakhir Pak Sahabat ya, Yuk sama-sama kita doakan Mudah-mudahan ada kelanjutan lagi Untuk cinta Amadi Leslar Dan kita sebagai fans warga Konoha Kita wajib untuk selalu support dan dukung Di episode terakhir ini Pak Sahabat. ya Yuk buktikan sama-sama kita kompak dan solid Karena di episode kali ini seru banget Kolaborasi antara Leslar dan Rans ya. Masya Allah dan di postingan ini pun ada sebuah kalimat caption info yang dituliskan oleh ANTV. Cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku. Minggu 16 Januari 2022, jam 10.00 Waktu Indonesia Barat. Wah, Bunda Elmaum, mitim nih, berarti Papa Bi harus jagain baby dong. Kira-kira Papa Bilar bisa enggak ya? Atau malah kerepotan reportan, nontonnya episode terakhir cinta abadilah selar hanya di ANTV ini. Tentunya episodenya seru banget, jangan sampai ketinggalan, dan jangan sampai kelewatan bersahabat yang untuk menyaksikan serial cinta abadilah selar tetaplah setia bersamaku di episode terakhir jam 10 pagi ini. Untuk kabar ke berselanjutnya juga ya bersahabat, kita lihat aja nih ada sebuah spesial moment Ketika kakak Bilar memainkan piano, ini sih luar biasa banget ya Semakin hari, tentunya semakin pandai ya kakak Bilar memainkan piano Masya Allah, kita juga nggak sabar banget Kakak Bilar main piano diiringi oleh didalesti yang nyanyi Wow, pastinya ini sangat the best dan sangat spektakuler banget dan di pasangan ini pun persahabat ya, banyak yang salvok dengan bibirnya kakak bilar ya Ini diunggah kembali oleh akun family neskleslar23 sini kita lihat di akun instagram suzia6070 Mengatakan di kolom komentar Kakak bibirnya kenapa? Tuh persahabat ya, salvok dengan bibirnya kakak bilar ya dan ada jawaban komentar dari akun Iva Fatu dicium dedek katanya tuh pantesan aku fokus ke situ soalnya katanya persahabat ya. <tamping> Para Warga Konoa salpon dengan bibirnya kagak bilar ya. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Iva Fatu juga menjawab bohong ding aku juga nggak tahu ngarang kali aja benar saking udah rindunya tapi belum 40 hari ya katanya tuh. Wow. <tamping> Ada-ada aja persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan saja tentunya Leslar selalu diberikan kesehatan amin. Berikutnya perhatikan juga persahabat ada sebuah ungan special moment ya di weekend kali ini Kita flashback dulu ke acara OMS One Man Show Ketika tentunya spontan kakak Bilar menyebutkan nama Leslar karena tentunya Leslar adalah gabungan dari nama Lesti dan Rizky Bilar Wow, Masyarakat banget ya <gul> Kita lihat juga momen ini diunggah kembali oleh akun Sendal Putih underscore Bilar Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Leslar adalah kata pertama kakak saat bertemu dede Dan sekarang sudah ada Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar di antara mereka Happy weekend semua Jangan lupa Akika Abang yang hari ini Jam 18.30 Waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Dan aplikasi video.com Wow para ya Jangan sampai lupa karena Malam hari ini ada acara spesial tasakuran akikah Abang L Yang akan disiarkan secara live di Indosiar Jam 18.30 Waktu Indonesia Barat Dan juga akan disiarkan di aplikasi video.com Yuk kita kompak juga Mendoakan Mudah-mudahan acara akikah Abang L diberikan kelancaran dan kesuksesan amin. Ke kabar selanjutnya, ada juga dengan spesial yang luar biasa banget ya dari al2berut.id kembali. Tentunya mengunggah sebuah kalimat yang mempunyai arti yang sangat luar biasa. Fokuslah mencapai tujuan walau banyak hal menarik di dalam perjalanan. Terima kasih. Happy Weekend kali ini L2W.id ini memposting sebuah kalimat fokus lah untuk mencapai tujuan Walau banyak hal menarik persabat dia ya, di dalam perjalanan itu kita tetap fokus Dengan idola kesengan kita, mudah-mudahan kekompakan dan kesalitan selalu terjaga dari fans jati Leslar Ke kabar berikutnya kita mampir ke fashionnya Abang L ya di fashion Abang L kali ini membahas soal kacamata yang tentu dipakai oleh Abang L ketika dipassing oleh Kak Novi persahabat ya perhatikan kacamata ini bermerek Easy fizi Faris dan dibanderol seharga 586.100 wow kacamata aja udah hampir satu juta ya setengah juta lebih masya allah emang luar biasa banget ya outfit yang selalu dipakai oleh BBL mahal mahal banget mudah-mudahan berkah barokah dan untuk rezekinya selalu diberikan kelancaran amin kita masih menunggu kabar baik kejutan bahagia dan tentu kabar terbaru soal akikah persahabat ya jangan kemana-mana total stay tune dan pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya